فمن يضلل فلا هادي له أشعر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشعر أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فقط قاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها منهما الله الذي تساءلون به الله كان عليكم ما بعد رحماني الله segala pujian sanjungan dan pengagungan tertinggi dan paling sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi zat yang menganugerahkan kepada kita semua seluruh Kebaikan dunia dan kebaikan dunia, dan dengannya pada hari ini kita kembali berkumpul di majelis ilmu. Dengan nikmat Allah, kita kemudian mendapatkan kesempatan yang mulia ini hadir di majelis ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini tentu lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Karena dengan bermajlis ilmu, Allah akan mudahkan jalan kita menuju serganya. Dengan bermajlis ilmu, kita akan dimohonkan ampun atas dosa-dosa kita yang begitu banyak. Oleh apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, bahkan ikan di lautan, turut mendoakan ampun. Bagi kita yang menuntut ilmu. Dengan hadir di majlis ilmu, maka kita tidak akan pernah merugi. Bahkan ini adalah pertanda kebaikan, InsyaAllah Allah. Karena Rasulullah bersabda, "Majurilillahum bi khairat di wakti hidin." Siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan berikan pemahaman yang baik terhadap agamanya. Dengan hadir di majlis ilmu kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, minkum, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu lebih tinggi beberapa derajat. Dengan menuntut ilmu, kita akan dikumpulkan bersama dengan para nabi wa siddiqin dan para ulama. Kita akan dikumpulkan bersama dengan para nabi dan para ulama pada hari kiamat. Dengan menuntut ilmu maka kita akan terlepas dari laknat karena hakikatnya seluruh dunia ini terlaknat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'una wa mal'unun ma illa zikrullah wa mawala au aliman au mutaalliman dunia ini terlaknat dan terlaknat apa yang ada di dalamnya Seluruhnya terlahanat Laki-laki, perempuan Jabatan, harta Semuanya terlahanat di dunia ini. Hina Di sisi Allah Kecuali Dikir kepada Allah Dan apa yang membantu dikir Apa yang Mengantarkan kita untuk berdikir kepada Allah Atau seorang alim orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu agama hanya inilah hanya inilah yang selamat dari laknat di muka bumi ini. maka ketika kita tidak mau belajar agama tidak mau tahu apa itu tauhid apa itu syirik apa sunnah apa bidah mana halal mana haram maka kita kita termasuk orang-orang yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala Al al wa wa Allah, wa Allah, Pembahasan kita di hari yang berkah ini hari Jumat yaitu Hapuslah air matamu Mungkin yang melatar belakangi adanya judul ini, apakah pemateri melihat atau menyaksikan banyak ibu-ibu yang suka menangis? Allahuakbar. Ya. Judulnya, Hapuslah Air mata. Jadi kalau ibu-ibu ada yang menangis di belakang, dihapus memang. Dan memang identiknya seorang wanita itu gampang menangis. Gampang meneteskan air mata. Bahkan sebagian wanita menjadikan air mata sebagai senjata. Ya, senjata untuk mendapatkan perhatian dari suami. Ya, senjata untuk... Ya, banyak. Banyak. U dibalik B. Iya. Tapi itu hanya terjadi mungkin di luar sana. Ibu-ibu di belakang, insya Allah tidak ada yang seperti itu. Iya. Maka kami katakan bahwa hapuslah air matamu. Hapuslah air matamu. Karena tangisan yang tidak mendatangkan Pahala adalah tangisan yang sia-sia. Bahkan tangisan bisa mengantarkan kepada dosa dan maksiat kepada Allah Wa Taala. Tangisan di satu sisi justru bisa mendatangkan keridaan Allah. Dengan tangisan, seseorang bisa masuk ke dalam surga. Bahkan bisa mendapatkan dua surga. Dengan tangisan, dia bisa mendapatkan dua surga. Namun, dengan tangisan pula, seseorang bisa masuk ke dalam neraka. Maka ketika tangisan kita tidak mendatangkan keridhaan Allah, maka hendaknya tangisan itu dihentikan, dihapus. Karena itu adalah tangisan yang sia-sia. Air mata yang sia-sia. Bahkan air mata bisa mengundang bencana. Ketika kita menangisi hal-hal yang Tidak sepantasnya untuk ditangisi Kita mengalirkan air mata Pada perkara yang Allah Tidak ridhoi Untuk kita tangisi Maka ibu-ibu sekalian sebelum menangis Dipikir-pikir dulu Ini saya menangisi ini sebentar Karena apa? Saya menangisi hal yang Allah ridha qatal murkai maka tangisan pun akan diminta pertanggungjawaban wala taq fu ma laysa ka bihi ilm innastam'a wal basar wal fuad kullu ulai janganlah engkau mengikuti sesuatu tanpa ilmu sesungguhnya pendengaran mata dan hati akan diminta pertanggungjawaban Saudari saudariku muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tangisan. Bukanlah hal yang dilarang secara mutlak. Bahkan Rasulullah s.a.w. menangis. Ketika Ibrahim putra beliau meninggal. Beliau menangis sampai sampai, sampai Abdurrahman Ibnu Auf mengatakan anta ya Rasulullah, ya Rasulullah, kau bisa menangis? Ini Rasulullah. Hairan Abdurrahman Ibnu Auf. Kau bisa engkau Rasulullah kemudian menangis? Engkau memiliki iman kepada takdir. Bahwasanya semua terjadi dengan ketetapan Allah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innal 'ain tadma' maka rasulullah sallallahu menjelaskan kepada abdurrahman ibnu auf yang heran melihat tangisan rasulullah yang sedih ketika anaknya meninggal kata Rasulullah sabbu mata akan mengalirkan airnya hati bersedih itu fitrah boleh juga manusia boleh juga menangis boleh juga sedih ketika kehilangan putera yang dicintainya namun boleh mengatakan wama naqulu Bima Sekalipun kami sedih Kami tidak akan pernah berucap Kecuali Apa yang Allah ridhai. Maka ibu-ibu Saudari-saudariku Dan semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bukanlah hal yang Tercelas secara mutlak Ketika Ibu-ibu Dan saudari-saudariku itu meneteskan air mata lebih lagi seorang wanita yang memang agamanya kurang dan akalnya lemah dan kebanyakannya menyikapi sesuatu dengan perasaan. Itu merupakan tabiat. Namun ingat jangan sampai tangisan kita, kesedihan kita pada perkara yang Allah tidak ridai jangan sampai karena meninggal suami yang kita cintai ayah yang kita cintai ibu yang kita cintai anak yang kita cintai kemudian kita menangis sampai merang-raung sekedar menangis boleh tapi namun merang-raung meratapi ini termasuk perkara jahiliyah termasuk perkara dosa besar apalagi kalau sampai Iya. memukul wajahnya merobek-robek bajunya mengingkari takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala Ini yang dilarang di dalam agama kita Adapun menangis sedih karena kehilangan orang yang dicintai ini adalah perkara yang manusiawi tapi kita tidak boleh melarangnya, mengharamkannya. Namun tidak boleh melampaui batas. Menangis asalnya adalah tabiat manusia. Sekokoh apapun imannya. Sekuat apapun fisiknya. Ia. Namanya hati ada kesedihannya. Namanya mata memiliki air yang pasti akan keluar. Namun yang penting adalah kita perhatikan. Karena apa mata itu meneteskan airnya. Untuk apa mata itu meneteskan airnya. Ketika yang kita tangisi adalah dunia yang hilang. Maka ini tangisan yang bukan pada tempatnya. Ketika kita menangisi. Hilangnya dunia ini. Kurangnya dunia yang kita dapatkan. Maka ketahuilah ini tangisan yang bukan pada tempatnya. Karena dunia ini tidak pantas untuk kita tangisi. Tidak pantas untuk kita sedihkan ketika dia berpergi. Jangan sekali lagi kalau diri dengan penyesalan terhadap takdir, pengingkaran terhadap takdir, diri dengan ucapan-ucapan yang menunggu dan kemurkan Allah subhanahu wa ta'ala. Meneteskan air mata saudari-saudariku adalah tabiat setiap insan. Hal yang manusiawi ketika dia bersedih. Kehilangan sesuatu. Namun, lagi-lagi harus kita menahan diri. Jangan sampai melampaui batas. Atau kita menangisi hal yang tidak perlu ditangisi. Dari urusan-urusan dunia. Dari kemewahan-kemewahan dan perhiasan dunia Yang semuanya hakikatnya adalah terlaknat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Yang bahkan andai kata tetap dunia itu ada pada kita justru Akan membuat kita menangis yang tidak ada ujung pangkalnya di negeri akhirat Jangan sampai kita menangisi hal-hal yang justru di hari kiamat keberadaannya di sisi kita akan membuat kita menangis terus-menerus di dalam nerak tiatabillah Namun kita Saudari-saudariku semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala di sisi lain terkadang tangisan itu justru mendatangkan keridaan Allah menyelamatkan kita daripada mahsyar menyelamatkan kita dari azab api neraka sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam tujuh yang dilindung Allah تحتظل يوم لا tujuh golongan dia akan dinaungi di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala Yaitu di pada mahsyar ketika manusia dalam keadaan telanjang bulat. Dalam keadaan tidak dihitan dan tidak beralas kaki. Matahari didekatkan di atas kepala. Ada yang keringatnya sampai di mata kakinya. Ada yang sampai di lututnya. Ada yang sampai di pinggangnya. Ada yang sampai di lehernya. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Iyadhamdillah. Ketahuilah. Di antara tujuh golongan tersebut kata Rasulullah... وَرَجُلٌ خَالِيًّا فِي عِبَادَتِ اللَّهِ فَفَادَتْ عَيْنَا Seseorang Umum di sini, laki-laki ataupun perempuan Yang dia bersendirian, tidak ada orang lain Dia menyepi dia menyendiri beribadah kepada Allah. Sampai banjirlah air matanya. Dia menangis. Ketika dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa disaksikan oleh pandangan manusia. Menunjukkan keikhlasannya. Menunjukkan begitu besar pengagungannya kepada Allah. Dan rasa takutnya yang membuat dia menangis di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangun sholat tahajud, kemudian tumpalah air matanya. Ketika dia ruku, ketika dia sujud, ketika dia dzikir, di akhir malam tanpa disaksikan oleh pandangan manusia, karena dia takut. Jangan-jangan amalan-amalannya selama ini tidak diterima oleh Allah. Dia takut. Jangan sampai dosa-dosanya selama ini tidak diampuni oleh Allah. Dia takut. Bagaimana nanti dia mempertanggungjawabkan seluruh amalan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat dia menangis. Dia takut akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia mendapatkan kemurkaan dan azab Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat pedih. Dia takut akan neraka Allah. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jangan sampai dirinya yang menjadi bahan bakar api neraka. Orang yang seperti ini, jamaah sekalian tidak sekedar mendapatkan Allah daripada mahsyat. Lebih daripada itu Orang yang menangis seperti ini Yang banjir air matanya Ketika dia berdikir takut kepada Allah Ketika dia beribadah takut kepada Allah Itu akan mendapatkan dua surga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Waliman dan bagi orang yang takut akan kedudukan Robnya, kebesaran Robnya, atau orang yang takut ketika dia berdiri di hadapan Allah, dia khawatirkan dirinya bagaimana kalau dia berdiri menghadap Allah. Wa Isabainahu Wa Ba'in Allahu dan tidak ada penerjemah. Tidak ada pihak ketiga. Tidak ada yang menemani dia menghadap Allah, langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Diminta pertanggungjawaban atas seluruh amalannya. Karena dia paham betul bahwasanya pada hari kiamat tidak akan bergeser kakinya. Tidak akan bergeser kedua kakinya. Sampai ditanyakan tentang empat perkara. Dia ingat. Bagaimana nanti ketika saya berdiri di hadapan Allah. Lalu saya dipanggil oleh Allah. Tampak ada keluarga yang menemani. tanpa ada penengah. Lalu Allah bertanya kepada aku. Tentang umurku. Kemana aku habiskan? Saya akan ditanya ketika berdiri di hadapan Allah. Tentang masa mudaku. Masa gadisku. Ketika saya masih sehat dan kuat. Kemana saya usangkan? Sampai saya keriput. Sampai saya memiliki cucu. Sampai saya menjadi tua renta, ke mana saya habiskan? Dia takut. Bagaimana ketika dia menghadap Allah, lalu dia ditanyakan tentang seluruh harta, Allah akan bertanya kepada, Dari mana hartamu, uangmu kamu dapatkan dari mana? Itu mobil yang kau pakai dari mana? Rumah yang kau pakai itu dari mana kau dapatkan? Tas yang kau pakai. HP yang kau pakai. Baju yang kau kenakan. Perabot yang kau miliki. Apapun harta. Sekalipun satu rupiah. Dari harta yang kita miliki. Itu akan ditanyakan. Dari mana engkau dapatkan? Dan engkau kemanakan? Dia takut. Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan, pertanyaan Allah? Dia sadar kalau di dunia saja dipanggil oleh aparat, oleh polisi. Dia pun gemetaran ketika betul-betul dia bersalah. Lalu bagaimana lagi ketika Allah yang memanggilnya? Dan di padang masyarakat neraka didatangkan. Dengan 70 ribu rantai, setiap rantainya ditarik oleh 70.000 malaikat dari kejauhan suara neraka telah menggelegar menyebabkan orang-orang yang berdiri di pada masyarakat ketakutan dia takut bagaimana mungkin bisa mempertanggungjawabkan harta yang dia miliki yang begitu banyak Dia sadar bahwa ternyata selama ini Harta tersebut dia salah gunakan HP Yang Allah titipkan dia salah gunakan bukan untuk ibadah kepada Allah Tapi untuk menghibah Untuk menyindir Untuk mengumpat Untuk mencari aib-aib dan kesalahan orang lain Untuk berbangga diri Merasa lebih baik dibanding orang-orang yang lain. Bahkan, tidak sedikit dia berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ia tampil, dia takut, dia menangis karena dia tahu bahwa harta yang Anda titipkan berat untuk dia pertanggungjawabkan. Karena bukan sekadar ditanya, harta itu dari mana, tapi juga engkau kemanakan. Dan tidak sampai di situ. Yang membuat dia menangis. Karena dia sadari bahwa, dia pun akan ditanya pada hari kiamat, bagaimana tentang ilmumu, engkau amalkan atau tidak. Dia sadar Bahwa dirinya telah lama Belajar agama Sudah tahu mana halal mana haram Namun Sering dia melanggar Sering dia jahil Dan menanggalkan ilmu yang selama ini dia pelajari Dia sadar Bahwasanya selama ini dia paham betul haramnya membangkan kepada suami. Namun dia sering membangkang kepada suami. Dia sadar betul. Bahwasanya menolak permintaan suami. Pada perkara yang tidak ada keharaman di dalamnya adalah perkara. Dia akan mengundang laknat para malaikat. Namun tidak sesekali bahkan sering. Dia acu tak acuh dan menolak permintaan suaminya. Dia sadar betul bahwa di antara ciri wanita soleha. adalah berseri-seri wajahnya ketika datang suaminya. Namun dirinya begitu seringnya cemberut. Hanya karena urusan-urusan dunia Hanya karena tidak dipenuhi permintaannya Tidak dibuat senang hatinya oleh suaminya Sehingga dia sambut suaminya Dengan wajah yang masam Wajah yang muruk Yang membuat suaminya tidak betah di rumah Dia sadari bahwa sifat itu ada pada dirinya Dia sadari bahwa Dia sering mengangkat suara di hadapan suaminya Sering membebani suaminya dengan beban-beban pikiran. Beban-beban pekerjaan. Bahkan dia sadari bahwa dirinya akan selaku pemimpin di dalam rumahnya. Dia yang mengatur suaminya untuk kerja ini dan itu. Dia yang mengatur keuangan suaminya. Tidak boleh belanja ini dan belanja itu. Bahkan suaminya harus mengemis. Untuk memenuhi kebutuhan kesempatan. Sama ini, alam pola. Alam pergauling pembahinan. Banyak dosa. Orang tua. Sahabat-sahabat yang terima. hari dosa maka dia jujur tangisan tangisan orang takut Dia berdiri tidak dapat menangis oh. akan menangis menangis akan diri tak dan kemudian Allah kita nah khawatir akan diri ketika berdiri di hadapan Allah tangisan yang akan mengharapkan Suka dari api neraka tangan dulu kita raih permintaan kita jadi kami kami kita membuat kita Lalu, apapun yang apa? Kita akan Kita akan juru Dan di antara sebab yang menyebabkan isinya apakah kehilangan harta, kehilangan suami, kehilangan orang yang dicintai. Tetapi siapapun itu adalah sadari kebersamaan Allah dengan kita. Yang ini adalah bentuk hiburan Rasulullah Sallallahu Sallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika beliau betul-betul terdesak, terusir dari kampung halamannya, kampung kelahiran beliau, ketika berada di dalam bukit Taub, beliau bersembunyi dari kejaran kafir Quraisy. Beliau mengatakan la tahzan maana, Jangan engkau bersedih Jangan kau bersedih Sesungguhnya Allah bersama dengan kita Ini adalah obat kesedihan Siapa yang bersedih? Karena mungkin ditinggalkan oleh sahabatnya Dia dibombe oleh teman-temannya Dia dinyinyir oleh keluarganya Selama Hal tersebut Karena perkara agama, perkara kebaikan, gara-gara dia memakai cadar, gara-gara dia memakai jilbab, jilbab besar, gara-gara dia meninggalkan kesyirikan bid'ah, gara-gara dia tinggalkan pekerjaan yang ada ikhtilat di dalamnya campur baur laki-laki dengan perempuan, gara-gara dia tinggalkan kebiasaan lama, apakah mendengarkan musik, merumpi, menggibar, dia tinggalkan semuanya, lalu dia dikucilkan, dia dihina, dia digibahi, dia dinyinyir, dia dibuatkan status, maka jangan bersedih. Innallaha ma'ana, yakinilah Allah bersama dengan kita. Jangan bersedih, kita, ketika kita berada di atas kebaikan, di atas kebenaran, di atas tuntunan Al-Quran dengan sunnah. standainya seluruh manusia di muka bumi ini meninggalkan kita, maka hendaknya kita tegar. Karena Allah senantiasa akan bersama dengan kita. Dan pertolongan Allah itu dekat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang bersabar. Maka sebab untuk bisa bersabar dengan berbagai ujian-ujian dunia ini. Agar tidak larut di dalam kesedihan. Agar bisa menjadi penyekah. Untuk tetesan-tetesan air mata kita. Ingat. Allah bersama dengan kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidak buta dan tidak tuli. Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kita. Dalam waktu dekat, hanya saja terkadang kita diuji. Sejauh mana kesabaran kita, maka hakikatnya di balik ujian-ujian tersebut adalah bentuk Kasih sayang dan cintanya Allah kepada kita. Ibu-ibu sekalian. Dan saudari-saudari. Maka hapuslah air mata kalian. Jangan larut di dalam kesedihan. Berhentilah. Untuk mengikuti. Bisikan-bisikan hati yang goncang. Karena kehilangan dunia. Atau karena mendapatkan ujian-ujian dunia. Bahkan tersenyumlah, tersenyum dan bahagialah karena hakikatnya itu adalah surat cinta yang datang dari Allah, surat cinta yang datang dari Allah subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. Inna Allah idha habbatu ibtalahum sesungguhnya Allah kalau mencintai suatu kaum pasti Allah akan membalaknya, menimpakan musibah dan ujian yang bertubi-tubi kepadanya semakin tinggi keimanan seseorang kepada Allah semakin Allah mencintai seseorang maka ujiannya semakin dahsyat maka jangan pernah mengatakan kenapa saya ujianku terlalu banyak jangan terus Dibiarkan tangisannya banjir, jangan dibiarkan terus matanya meneteskan air disebabkan ujian-ujian yang datang silih berganti. Gantilah tangisan itu dengan senyuman, ibu-ibu sekalian. Karena tidaklah datang sebuah musibah kecuali itu pertanda bahwasanya Allah cinta kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. وَمَا مِنْ مُسِيبَةٍ Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam مَا أَصْوَبَ الْمُسْلِمْ مِنْ نصب وَلَا نصب وَلَا غب وَلَا هب وَلَا هب وَلَا حتى الشوك إِلَّا كفر اللَّهُ بِهَا مِنْ خطائها. Tidak ada seorang pun yang ditimpa rasa sakit, ditimpa musibah, kesulitan, kegalauan, kesedihan, bahkan duri. Yang menusuknya, kecuali itu akan menjadi penggugur dosa baginya. Akan menjadi penggugur dosa baginya. Berarti ibu-ibu sekalian. Kalau sedang galau, kalau sedang sedih, sedang sakit, atau mungkin sedang cemburu, mungkin suaminya berpoligami atau suaminya tidak memberikan haknya sampai dia menangis. Ketahuilah, itu akan menjadi penggugur dosa-dosa. bahkan duri yang menusuk akan menjadi penghapus dosa. Berarti musibah sekecil apapun itu hakikatnya tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ibu-ibu sekalian yang sedang berhijrah, yang sedang merubah kebiasaan buruk selama ini, yang sedang berlatih meninggalkan kebiasaan buruk dan mengganti dengan kebiasaan yang lebih baik yang telah membuka lembaran baru pasti akan menghadapi yang namanya ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala berfirman Alif lam mim hasibanna sayutrak wa yaqul amanu hum layaftanun wa laqad fatannal ladina min qablihim pada al al apakah manusia itu menyangka akan dibiarkan begitu saja mengaku beriman, kemudian dia tidak diuji, sungguh telah diuji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pun tahu siapa yang jujur di dalam keimanannya dan siapa yang bohong. Kejujuran dan bohongnya kita di dalam keimanan nampak. Ketika ujian datang menimpa kita, ketika kita rida, maka itu artinya kita jujur di dalam keimanan. Namun ketika datang ujian, datang musibah yang menimpa kita, lalu kemudian kita tidak rida, tidak menerima, berkeluh kesah, maka itu pertanda bahwa kita bohong di dalam hijrahnya kita, kita dusta di dalam pengakuan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan ibu-ibu sekalian semakin cinta Allah kepada kita semakin tinggi kecintaannya Allah kepada kita maka semakin besar pula ujian yang akan kita dapatkan semakin tinggi keimanan kita maka ujian akan semakin besar menimpa kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innal dal bala'al ambiya' amsal pal amsal Sesungguhnya ujian yang paling berat adalah ujiannya para nabi Kemudian yang paling mirip dengan para nabi Kemudian yang paling mirip dengan mereka Semakin mirip jalan kita, akidah kita, ibadah kita, akhlak kita Dengan para nabi, maka ujiannya pun semakin mirip dengan mereka Oleh karenanya, saudari-saudariku, ibu-ibu sekalian Hapuslah air matamu Jangan larut di dalam kesedihan, hakikat di balik ujian adalah nikmat. Karena begitu banyak hikmah di baliknya, ternyata ujian-ujian yang menyakitkan tersebut bertanda cintanya Allah kepada kita. Ternyata ujian-ujian hidup yang terkadang menyayat hati kita, yang membuat air mata kita menetes. Yang mungkin selama ini orang yang kita cintai berbalik menjadi musuh. Yang dekat kemudian semakin menjauh. Ketahuilah itu adalah pertanda. Rasanya Allah ingin menguji sejauh mana kesabaran dan keimanan kita. Rida dengan ketetapan Allah dan sadari. Bahwasanya inna lillahi wa inna ilahi rojiyahud, sesungguhnya kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Jangan terlalu, iya, oh yeah, sedih dengan hilangnya dunia ini, jamaah sekalian, karena jangankan mereka, kita pun akan hilang dari muka bumi ini. Jangankan mereka, jangankan orang-orang yang kita cintai, jangankan harta yang kita cintai selama ini, iya. Oh yeah. Bahkan diri kita pun akan meninggalkan Dunia ini, karena kita semua Adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Dan pasti kita semua akan Kembali kepada Allah, maka Hapuslah air matamu Silahkan menangis untuk perkara-perkara Yang mendatangkan keridaan Allah, menyelamatkan Dari api neraka, dan membuat Kita selamat Masuk ke dalam surga Dan mendapatkan nungan di padam mahsyar. menangislah dengan tangisan Yang mendatangkan kereta Keredaan Allah Subhanahu wa taala dan berhentilah dari tangisan yang tidak mendatangkan manfaat terlebih lagi menangisi dunia yang fana yang hakikatnya ya hanyalah sendal gurau dan permainan belaka hanya sandiwara belaka permainan amal hayat dunia dan tidaklah kehidupan dunia Kecuali kehidupan yang menipu Mudah-mudahan hal ini bermanfaat Untuk saya pertama kali Kemudian selanjutnya kepada Seluruh pendengar Baik yang hadir di tempat ini secara offline Dari kalangan ibu-ibu Ataupun bapak-bapak Dan juga Yang hadir secara online Semoga ini menjadi Pemberat timbangan Amalan kami pada hari kiamat Dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bisa kita pertanggungjawabkan nanti di masyarakat Allahu taala alim naktabi bihadzal qadar kita cukupkan sampai di sini kalau ada pertanyaan silahkan kalau tidak ada maka kita akan menutup dengan doa kafaratul majelis nah karena tidak ada maka kita tutup dengan doa kafaratul majelis Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa wa barakatuh.